Coba bayangkan jika ini milik saya, duit tak mau robek. Rarosa awan macel sorenya dirok anaknya. Tumpak no guys, <tuh>. deh tumpak no guys setino macel jadi dirok anak. Mulai ngaji, -mula. kan? Toto-toto mau laku etekal. Gak sih, Teluk pengajian, nunggu Pak Iki ya